Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslie Lovers, be lovers, dan Leslar love Lovers dimanapun anda berada. Kembali lagi, channel Youtube Diva TV akan selalu memberikan kabar terbaru Vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Leslie dan Bilar Sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, sudah diberikan kabar bahagia banget ya lewat postingan Kak Sania dikasih clue di kabar pertama ini kak Sania persahabat ya sedang berada di suatu acara pengajian tepatnya kajian musyawarah persahabat ya dan kita lihat ternyata postingan ini membuat kita bangga dan bahagia melihat Bunda L Bunda lesti kejora ikut persahabat ya ikut di acara pengajian musyawarah, mudah-mudahan sehat selalu dan pasti kita bangga banget ya circle-nya Bunda Lesti, Masya Allah, wanita-wanita yang sangat soleha doakan yang terbaik semoga selalu konsisten untuk Bunda L dan semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Pasingan ini pun diunggah kembali oleh akun Sabre dengan Sekolah Selar Kalimat Caption. Pun dituliskan, "Masya Allah, ayo tebak gambaranku mana." Ini fotonya khusus Ciwi-Ciwi yang nanyain lakinya mana. Gua doain bintitan, tuh persahabat ya yang selalu bertanya. Kemana lakinya? Kok nggak kelihatan? Please persahabat ya, stop. Tentunya untuk Leslar stop berasumsi yang tidak baik mengenai Lestin dan Bilardo Doakan saja mudah-mudahan idola kesayangan kita tetap konsisten untuk terus belajar mengenai kebaikan Alimat komentar pun diunggah ini banyak sekali diberikan Salah satunya dari akun budenya Fatih mengatakan Alhamdulillah sehat terus ya Bunda El Semoga selalu dikelilingi orang-orang yang baik Semoga keluargamu makin baik, makin happy, amin. Doa baik kita aminkan. Mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perselamatan disimak juga. Ada potret terbaru yang kita dapatkan, Masya masyaAllah. Kebersamaan Bunda Lesti bersama Kak Sania, ada Kak Marjin juga persahabat ya di postingan ini Masya Allah banget nih. Sirkulnya memang luar biasa dan kita mendapatkan informasi juga pengajian ini informasinya persahabat di Jakarta bukan di Bandung kita lihat kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rosa underscore less 24, informasi kajiannya di Jakarta bukan di Cianjur itu persahabat ya jadi kajian ini bukan di Bandung atau di Cianjur tetapi kajiannya di Jakarta acaranya kita doakan persahabat ya, mudah-mudahan Lesler selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kemudian juga persahabat ya, kita lihat juga ada postingan Bunda Lesti ini. Alhamdulillah Bunda Lesti di akun Instagramnya kembali aktif mengunggah foto, momen bersama, ciwi-ciwi cantik berhijab, Masya Allah. Kita kagum, kita bangga pastinya dengan sosok Bunda Lesti kejaran. Kita juga pasti menunggu cidukan Papa Bi ya, yang tentunya ikut hadir hari ini, doakan saja mereka mudah-mudahan selalu sehat, apapun yang dilakukan, semoga lancar dan sukses. Kita masih menunggu kabar terbaru lainnya, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar.